Baik, kita lanjutkan lagi untuk pertemuan berikutnya. Di sini kita mulai yang baru. Ya, mulai yang baru tentang bagaimana membuat uh, model ya. Model tadi baru uh, cut, apa namanya yang tadi itu sebelumnya ya. Extrude cut sama extrude. Nah, baru di sini kita menggunakan yang namanya Revolute Cut atau uh, Cut Melingkar. Oke, okay. kita coba perhatikan di sini, ya, Cut Melingkar ini seperti apa. Okay. Kita mulai lagi seperti tadi, kita menggunakannya misalkan pakai top ya. mengapa ya sini kita membuat sebuah e, benda lingkaran atau seperti pipa nah di sini kita gunakan yang circle Oke okay. circle sini tidak tarik ini nanti untuk pengembangan modelnya kembalikan ke teman-teman semua ya atau Oke okay. di sini kita misalkan menggunakan berdiameter 150 ya yeah. Setelah ini, kita bisa menggunakan alternatif. Nah, kita melihat tingginya, misalkan di sini, pakai ini dulu ya. Membuat sebuah benda. Nah, tinggi di sini, kita misalkan e, tarik satu ke atas. Lalu di sini, katanya kita mengambil e, panjang atau tingginya 200. oke. Okay. Nah, disini menggunakan uh, dua extrude. Sebenarnya satupun kita bisa. Lalu di sini kembali lagi tadi sini kita mau menggunakan cutter. Di sini masukkan lagi ukurannya bebas. Kita sebagai pemahamannya untuk lebih paham dan lebih mengerti lagi. Di sini coba ini kita akan membuat langsung ke atas lagi untuk menambah batikani extrude Oke. lalu di sini kita membuat misalkan mau membuat lingkaran di sampingnya atau part lingkaran kita kembali di ke sini ada namanya plan-plan nah, plan ini untuk kita buat ee, baru ya nah, selapan baru sini ini untuk membuat kita posisinya dimana katakanlah seperti ini, oke, ini sudah memotong, ya memotong dari garis ini, kita potong di sini, kita buat dulu garisnya, ya, katakanlah di sini ya, lalu si setengah lingkaran ini kita masukkan berapa diameternya, misalnya diameternya 20, lalu berapa jarak ke ujung-ujung nah ujung sini berapa saya sini ya uh, ujungnya berapa misalkan 30 kita bermisahan aja nah baru uh, kita mau buatnya berapa dua uh, misalkan ini tinggal uh, bisa di copy ke sini kontrol-kontrol klik mouse kanan oke okay, bisa disini misalkan sorry nah ini ya oh sorry sorry sorry nah, bisa membuat lagi seperti ini lagi nah ini membuat baru nah, misalkan beda-beda besarnya kita boleh nah, lalu di sini masukkan dimensinya dimensinya kita bikin di sini 35 biar agak beda dengan yang sebelumnya lalu jarak ke kesininya berapa Oke, jarak kesilinnya kita buat berapa? Misalkan 70 ya jaraknya. Karena kita mau cut, berarti kita harus ada garis bantu. Tambah di sini garis bantu. Garis bantu untuk membuat ini. Nah, ini sebagai garis bantu. Garis bantu sebagai sumbu tengah lingkar. Nah, setelah ini kita pilih di fitur. Nah, fitur ini kita cari yang ini. Uh, Revolut cut. Nah, seperti ini kita pilih ini mbak baru udah terlihat dia langsung menunjukkan berarti di sini 360 derajat misalkan uh, kita nggak semuanya nggak sampai 360 derajat bisa dikurangi uh, misalkan 200 ya. 200 derajat nah, setengahnya misalkan ini atau kita mau tetap 360 derajat 360 derajat berarti melingkar semuanya Oke nah seperti ini Nah nih, ini udah membuat seperti ada gak cara lain ada cara lain nanti kita ajarkan eh, trik-triknya seperti apa Nah ini kan jadi misalkan ada lagi misalnya di dalamnya kita membuat eh, alurnya nggak lurus belok-belok bisa kita lihat di sini Nah perhatikan nah ini posisikan hadapan nah, seperti ini. Bisa gak ini seperti ini? Bisa saja. Misalkan kita pakai yang ini. Eh, garisnya tidak beraturan. Oke, dari sini saya posisikan misalkan ke sini. Eh, ke sini. Ini di dalam di udah-udah expert Sini di dalamnya misalkan tidak beraturan lubangnya. Oke sini ya baru di sini menggunakan dua plan berarti oke baru kesini buat lagi satu lagi plan nya yang berbeda nah sini bikin misalkan bikin lubang tadi tidak beraturan maka di sini kita buat oke nah ini menggunakan toolnya saja sebenarnya ya. Nah ini tapi ini nggak boleh Terlalu cepat juga kita belajar eh, ke mana-mana jadinya Oke 25 misalkan Karena kita mau menggunakan eh, cut report atau yang namanya apa Suatu lubang di dalam tapi tidak lurus Nah baru di disini gunakan lagi Pakai yang mana pakai yang ini Ya kalau tadi yang ini lurus Kalau ini yang ini switch Berarti seso si fat ini mana yang akan mau ininya ini sebagai garis utamanya, mana garis pengikutnya yang ini. Oke, okay. sudah betulkah? Atau berhasilkah yang kita buat coba terlihat. Kita hanya bisa melihat ketika dipotong. Nah. Kita ini ketika kita membuat suatu yang tidak lurus ini ya, dia ngikutin dalam misalkan tapi ini nanti kita lebih lanjut lagi, lebih expert lagi oke, okay, jadi bagaimana membuat lebih pada uh, si gambar ini nah untuk membuat uh, ada cut extrude, terus ada lagi tergantung dari ininya, ini salah satu model-modelnya, oke ya bisa juga dengan cara lain, bisa nanti kita ajarkan cara lainnya. Oke, baru di sini. Nah, bantuan dari bagaimana kita membuatnya, ya. Oke, berarti sampai sini kita tahu bagaimana membuat ini, model, ya. Membuat model ini. Misalkan ini kita mau pakai pemiringan atau yang disebut di sini, pilet, Pilet ada pilet ada chamber kalau chamber berarti lo soal agak licak. Di sini kita mau bikinnya misalkan uh, pilet, piletnya berapa? Ya tinggal tentukan. Piletnya 10, yang ini mau pakai pilet juga misalkan. Oke, berarti dua pilet kita selesaikan. Oke, nah seperti ini ya. Buat model ini ini, ini. oke? Berikutnya nanti kita ikutin step by stepnya ketika membuat gambar. Nah untuk melihat ini tinggal dilihat di sini. Oh, caranya mana? Seperti ini. Oh ini dipotong. Kalau misalkan melingkar ke atas nanti ada lagi trik-triknya. Nah, untuk belajar ini perlu waktu dan harus telaten untuk menyaksikan. Saksikan video ini sampai selesai. Oke terima kasih. Sampai berjumpa kembali.